kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini tentunya kita ke kabar pertama persahabat ya ini ada momen spesial banget tentunya ketika di hari anniversary Lesti Lovers tentunya dedek Lesti video call bareng dengan kakak-kakak Lesti Lover persahabat ya ini luar biasa banget Spesial hari anniversary tentunya Dedek Lesti mengucapkan terima kasih persahabat ya, tentunya dukungan dari fans sangat luar biasa. Selama tujuh tahun persahabat ya Dedek Lesti tak menyangka tentunya banyak sekali orang-orang yang sangat mendukung dan mendoakan buat Lesti kejuaraan mudah-mudahan Dedek Lesti selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan amin ya robbal alamin. Dalam live tersebut juga persahabat ya tentunya Dedek Lesti mengenalkan Rizky Bilar calon suaminya Dedek Lesti semakin heboh aja persahabat ya tentunya teriakan dari Lesti lovers sangat bahagia untuk tentunya hubungan Lesti dan Rizky Bilar yang akan sebentar lagi melangsungkan acara lamaran persahabat ya doakan mudah-mudahan dilancarkan semua urusan Dedek Lesti dan Rizky Bilar. Dan ke kabar selanjutnya, para sahabat, ada kabar terbaru soal Lesti Kejora. Para sahabat, ya, kita lihat tentunya Dede Lesti Kejora ada di sebuah hotel, para sahabat ya. Tentunya Dede Lesti Kejora di medan ketemu kawan lamanya nih, para sahabat ya, Kak Sirin. Di sini tentunya tidak Lesti terlihat sangat bahagia, apalagi disebutkan tentunya oleh Kak Sirin adalah calon manten persahabat ya makin bahagia terlihat dari raut wajahnya dede Lesti ke Joradu luar biasa bangun persahabat ya tentunya kita juga semakin bahagia melihatnya mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada Lesti tentunya postingan tersebut tadi post kembali oleh akun instagram Lesti ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Wih, lagi nemenin calon suami ke Medan Dedek ketemu abad sahabat lama dedek Kak Sirin Safira Tuh persahabat ya Tentunya sini banyak sekali Yang tentunya Mengira persahabat ya Bahwa les kejurah ke Medan Adalah untuk kondangan Dan tentunya ada lagi pendapat lain Persahabat ya, kita lihat aja di komentar Banyak sekali persahabat ya Komentar dari para fans, yakni dari akun Instagram, eh, underscore Wahyuni mengatakan, "Oh, ternyata kondangan di Medan akhirnya terjawab juga." Tentunya ada juga komentar lain, persahabat ya, dari akun Instagram. Herlina underscore Lin mengomentari, "Tentunya katanya Dedek kesana sekali ada kerja juga, sama ada urusan sebab tadi ada yang tanya." Ada di live-list di Lovers Medan Tanya aja jumpa Tapi dedek cukup insya Allah Kalau ada masa Tuh persahabat ya Tentunya ada juga komentar lain Persahabat ya kita lihat aja Ada komentar dari akun Instagram a -N d n -T -Z, yang berkomentar Eh gua mau ngejelasin Kalian semua salah paham sebenarnya dede ama kakak Bukan mau kondangan itu lagi hanya ketemu ama kak Sirin di hotel yang diinapin ama kak Sirin. Eh tiba-tiba ketemu sama dede di hotel dan itu dede di hotel ama Ka, ama Adlin. sahabat ya. Tentunya dengan bilar juga di situ. Hanya numpang istirahat sementara, tersahabat ya. Doakan saja, mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan dan tentunya mendapatkan kabar baik dan kabar bahagia langsung dari idola kesayangan kita. Mungkin ini informasi di sore hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.